Thank you. Kamu benar-benar masih. belum masuk oh belum? belum, Tak apa apa agak deket ya bang kita ya bang ini aja oke ini monya